Jumpa lagi, teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Siapa di sini yang sangat sulit untuk sabar dalam mengontrol amarahnya? Marah adalah emosi yang normal dan biasanya muncul saat seseorang menemukan ketidakadilan, merasa sedih dan kecewa, atau saat sesuatu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Walaupun setiap manusia berhak untuk merasa kecewa dan marah tapi tidak semua kemarahan harus dilampiaskan di tempat umum karena akan melukai perasaan orang lain dan membuat kamu menyesal di kemudian hari. Jeti daripada kamu dihantui rasa penyesalan, ada baiknya kamu mulai belajar untuk bisa mengendalikan emosi dan berusaha untuk jeti orang yang tidak gampang marah. Karena selain bisa merugikan orang lain, marah juga akan berdampak pada kesehatanmu sendiri. Berikut ini telah kita rangkum, Cara agar tidak mudah marah dan lebih sabar Tapi sebelum lanjut, bantu dukung channel Fadza Media Dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya terima kasih Yang pertama Kenali peristiwa yang memicu emosimu Daripada langsung marah dan meluapkan emosi di sembarang tempat lebih baik kamu diam dan cobalah untuk bertanya kepada dirimu sendiri. Marah biasanya disertai dengan tanda-tanda tertentu seperti badan terasa panas, jantung berdegup kencang, atau tiba-tiba seperti ada tenaga yang sangat kuat dalam diri kamu. Setelah itu, kamu bisa mengidentifikasi dan menilai sebenarnya apa yang menyebabkan tanda-tanda kemarahan ini muncul, dari sini kamu akan lebih mengetahui langkah apa yang harus kamu lakukan dan kamu tidak lagi menjadi pribadi yang mudah marah Yang kedua Belajar teknik pernapasan Saat kamu sedang marah, napasmu biasanya akan cenderung lebih pendek dan cepat Jadi cobalah untuk belajar teknik pernapasan yang baik supaya kamu tidak gampang melampiaskan emosi Cobalah untuk menarik napas dalam-dalam dari hidung, kemudian keluarkan secara perlahan lewat mulut, lalu ulangi terus aktivitas ini sampai emosimu mereda. Cara ini akan membuatmu lebih tenang dan bisa mendinginkan pikiran. Yang ketiga, coba untuk tidur walaupun sering dianggap remeh. Tapi tidur juga bisa menjadi salah satu cara untuk membuat tubuh dan pikiran kamu menjadi jauh lebih tenang, sehingga kamu tidak mudah menjadi orang yang pemarah. Jika kamu masih kesulitan untuk tidur pulas dalam keadaan emosi, kamu bisa mencobanya dengan duduk atau berbaring, supaya tekanan jantung dan aliran darah kamu bergerak lebih efektif sehingga kamu bisa jauh lebih rileks. Yang keempat, Cobalah untuk berpikir positif. Walaupun ada banyak sekali kejadian yang membuatmu merasa emosi, kamu harus tetap berusaha untuk berpikir positif dalam menanggapi segala situasi. Misalnya, saat kamu ditolak di sebuah perusahaan, kamu bisa coba untuk berpikir positif bahwa penolakan itu adalah tanda supaya kamu bisa memperbaiki diri dan meningkatkan skill yang kamu punya. Pikiran yang positif ini bisa diibaratkan sebagai sebuah sugesti yang membuat hidup kamu lebih tenang dan bahagia. Yang kelima, cobalah untuk merelaksasi otot. Untuk bisa menahan emosi yang menguasai diri, cobalah untuk melakukan relaksasi atau peregangan pada otot-otot yang tegang. Kamu bisa mulai dengan menggerakkan bahu ke belakang secara perlahan kemudian putar leher Sarah atau berlawanan dengan jarum jam dan lemaskan tungkai kaki dengan cara memutar lalu coba lakukan aktivitas ini secara rutin relaksasi atau peregangan otot ini sangat mudah untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun karena punya dampak positif bagi tubuh salah satunya membuat kamu lebih tenang dan bisa sedikit menahan emosi Demikianlah beberapa cara jitu yang bisa membantu kamu untuk jati orang yang lebih sabar dan tidak mudah marah Jati, mulai saat ini, kamu harus selalu menyadari bahwa setiap tindakan yang kamu lakukan pasti ada konsekuensinya dan belajarlah untuk tidak memperburuk keadaan Kalau kamu masih merasa belum menemukan cara yang tepat untuk mengendalikan emosi yang kamu punya, mungkin kamu bisa menemukan cara lain-lain dari orang yang memahami dirimu Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.